Seperti witir duha, tapi woi terus tahajud bersama. Nah, ini tahajud, wong ngerakapin cocok wong ngerakapin tahajud, wong tahajud, wong ngerakapin tahajud, wong ngerakapin tahajud, wong ngerakapin tahajud, wong ngerakapin tahajud, bersama ngerakapin tahajud, tahajud, wong ngerakapin tahajud, wong ngerakapin tahajud, wong ngerakapin ibadah, wong ngerakapin tahajud, wong ngerakapin Mergo wong nabi tahajud, jelas ngerakapin tahajud, wong ngerakapin tahajud, wong ngerakapin tahajud, malah lucu. Ibadah jadi single law ni, lo kelaw ni aku ngeloni anak aku ya kenapa? Ibadah tak kawan roh kan, nah single law ni bocil ke adi apa? Anak, ngeloni anak gak nopo? Ibadah neng oman jauh anak bocil, timbang D V N Ibadah, malah nukul law nuk rapat di cokcok, nah orang bersama, oleh tapi aja udah dikerak, anak sing pun ngomong apa lagi ngomong ko, seng umate senang ngomong ko, itu tetep baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain. Dari baik nikmat menjadi baik geremeng itu lah itu perkoro kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bujok ibadah. Kabupul lama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. <tuh>, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya racocok lah itu kan. Resiko agama dikomentari kanting tinggi. Makanya ndak usah dimasalkan. Sing ya keben, sing turu yenopo? Keben karena turu iku ibadah kan. Turu niku mari ramah siap Wong zina mergo mergo ora turu. Wong maling mergo ora orang Wong ngrasani wong mergo ora turu. Nek kula nate crita tengah ajin niki ulama wali Sanggang seneng ibadah nganti janggal. oh gak wali sing makome koyo aku, di jujurno wali sing sauri puru puru pok tu kecuali solat fardu, yu ku mahali sing setingkatku. ku, gua tenteri gusti tapi ni kok turah turu. ru, ya, yo takok nokse sih, karna opo kok turah, tu boleh tak takok, yo karna opo jinan turah turu? ya wong turu ru rai somat tapi nak kue poso tahajud. cu tong ciningi wong melek, tempatin di nih tetep paling selama tu kok turu. Akhirnya ngakok di cipule alim ku wilayah de ti turu ibu iso te wali kau wong turu rang arah zino rang arah maling rang arang rasa ni <hesitation> wow. de ti wali sing berangkat songko nopo turu mana asapul kafe gu wali sing keramatai gu turu suwi <laughs> merkot turu ibu nak tepak. ni gu iso te ti nopo wali mana kenaopo keramatai asapul kafe minopo toh nah berita cerita ilmu. Dari ilmu ora kudu ini ngene ilmu. Dipaham ge ya, tetos. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau salat solat yang kesunatannya itu tidak jamaah, aspeknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disiron. Kula ini ini. Seperti sodako.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 Juga boleh, jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak tentang ya gue peluk barang apa ya gue buat tentang. Ya tapi gue yang tenanan ya gue peluk orang rasulna Nabi gitu bang. Mana yang gue udah takut itu yang jangan takut kok mubang pun. Lama ya aku ngalem jadi bingung, bingungnya gue berkelakal mulai orang kok kayak bingung Ya tapi sing jelas peminat ibadah telon tuh lebih banyak. Ini gue bahas mesti ini gue Karena ada harus sepakat kan telon ini gue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 anu malam mati ya. Ada ulama itu seumur-umurnya itu ndak pernah salat Qobliyah ya. Tapi juthiru kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering niru, mboten ate salat qabliyah ya. Termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asy'adidi dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama malam mati itu kalau katokan itu gedenggule ketok, gitu, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Gitu, lanang loh. makanya coba nih lanang lanang. Kalau wong itu kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok kartu ancekahun. Pas Abu Hasan Asad Alilibat tuh dia ingkar. Dia ulama kok kartu ancekah atau sholat sunat. Hasan Asad Ali yang jadi Tori Qosmoh Sa'diliyah itu juga pernah pernah wali anjaran. Janggal dia. Dia ini kan ngancek wali perfect, wali-wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarannya langit dan bumi Kok orang tadi sing kartu ancekahun itu kok orang tadi? Terus digojokkan, kamu jangan, kamu jangan nyindir saya, jangan ngeyek saya, maka kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak, itu singkong anjani aku, ternyata dia itu punya torekoh kumpul wong bit ah, bidah wong sekuler, sekuler, wong nakal, nakal, supaya mereka untuk rahmat mergode ini, karena adiknya mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah, tak awari aku kena azab, mesti pangeran ngergani aku. Jadi, DNA ngancani cantik, nakal itu demi, supaya warna nakal warna akan ada, Menurutku diproses, ilah wah, diproses, tidak, wah, ina, wah, sebab baru, ini, WDI, jadi wali, Terus DNA sholat sunat kopi, apa, TIA, DNA kok tahu, tidak sholat berat, ya abad. nak, ngan, tiga, song, kok ya, penting, malah, apa, malah, ini, kurang, solat, kopi, ya, apa, ya, lah, ini, kurang, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, Nak nganti aku koplia duhur, patang rokaat, bakti duhur patang rokaat, atau orang rokaat, orang rokaat. Tapi paling afdal kan papat, papat. Khusus dhuhr dong. Koyo. Jadi dia ini menunjuk nonak Islam gue mau sholat tertua kau orang luwe, orang kurang. Lalu kuda di wali ulama tiasing di kota wassul teng marakib syablon gaudirabu jalan iya ulama tiasing. Wali-wali anti sholat, koplia anti sholat, bakti. Lalu kulon itu nggak bisa nih gede jarang tengah bungkulono terkena gus bayiku nggak ale berat tahu sholat sunat. Jadi wong ngaruhkan sholat sunat kabeh aku malah rata, tapi nakora kabeh aku tak sholat. Makanya sebentar gue, ya sebentar betul. Jadi gue betul terpetik betul. masuk akal, alasannya masuk akal. Maka itu Abul Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior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 aroh referensi ini tapi kalau nanti di ceritain nah, tadi saya tahu kitabnya jadi fair, secara akademik sieng mau kalau roh kitabnya nanti kita jari- cerita tapi kalau percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersis itu tapi tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas gak pantas kalau sieng batur ide ini nih nih suarke Pangeran pengiranti coba gua nama bae Ternyata si Rohin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk warung-warung mabuk warung flare warung, flight, warung... Gitu. terus dia ke situ tanya Rohin yang lain enggak ada enggak ada ya griting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok gitu, ngelek griting ya, ndak itu tok gitu. tanya-tanya enggak ada yang lain terus sok wali kancaku kok awur-weng ngene apa mabuk dia akhirnya balik kanan Wah nggak ngono ngi pikul kok setan terus diceluk be wali tadi ya abah Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak mau apa ya memang sih ya betul memang teman kamu di surga itu saya wahyu wali terkenal Bro. terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk dinya be canggeng musim Darah nih aku kancaran sop aku itu nenggone warung mabuk mau ngobe banjubutan nakannya aku udah mabuk aku orang banjut Iku apa tak tobat no, sing separuh seneng masjid, sangking nyabariku ngancani. Tapi aku mau lebih banyak putih. Sing separuh tugas semua, seneng aline nyalah waduh, wali biasa umur santri kok nobat no. preman. Umurku manggel dan ini salah nabu yasid, sing separuh tugas masjid. Umurku sing separuh tak tobat no, lagi di masjid itu warung Bu Yajid, ya. Nabu yasid itu ya udah meriang tapi uang biji ditantang, tantang, ini wali tenan. Mau nggak yang wali ini ya Allah nak panjang kulo wali ini jenengan tenan uang seng roh wajah kuku tutup batku sih wakira fuya zikna tarawali ini ya umatam kondo raikuna aura tobato ciudang afuya sih tuh wah alamak dekat wali akhirnya he umatku he dah afuya sih cih ikut apa wali uang telok wajah itu titulok wajah langsung tobat ah, makanya ini dua beliau dah akhirnya berteman apa di surga jadi ya, wilayah wali sing Kayak abu atau Nah, menurut saya, cerita ini penting, supaya anda-anda sing -anda biasa nih, warung. Ada kemungkinan itu, lah. maksudnya penting kan, Artinya, Ben Husnudon, W. ada potensi. Lunge sama yang tak cerita. Di Diaman tuh ada para habaib Maulad Dawilah Maulad Dawilah itu termasuk habib yang katanya sepuh. Itu saya, Umar Hafid, itu sering main di sana, di kampung Maulad Dawila. Nihku nggak modelnya gue buatin nanti sholat sunat, ngangkir maghrib, pada maghrib gue jagongan sekedap, kintan-kintan di sepuluh menit terus sholat isya kintan-kintan cara riki gini, 6 seperempat, jadi saya itu gue mau gede-gede tapi Habib sendiri buatin kan tadi waktu isya Ngerti tak ya, jenar Habib ndak ndak bedui, pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Kos Imam Syafi'i ini madhab kaul Jadid malah bukan kaul kau dem kaul lepo jadi. Nah darah ini waktu maghrib kira-kira wong sholat limang rokaat, ya yeah, terus wong wu wu wu wudhu nutupi aurat sholat limang rokaat. Ini nanti kuloitung kira-kira 20 menit. Jadi nak sampaian sholat isak setengah pitu, istimewa siapa? Sah. Coro madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini nggak populer di ashabnya, ditentang yeah? oleh ashabnya. Yang populer, nte, mikono po, apa? Tapi sebenarnya madhab Safi yang jadi itu. Bukan ikut orang anggrek jama tak demo, anggrek kira besetengah setengah itu kita jaman apa semua. Biasa reng jama kok gak ada yang dianggap ini kira yang isang. Ya bawa ecor aku besi isang, bocor aku, aku tubuh, bocor aku besi isang. Ya bocor kau jahat itu malah. Makanya dulu tadi ada seorang ulama berdebat. Sing sih setuju waktu maghrib niku ngentah ini ngentah eme gonoboh apa. Oh sing debat. debatnya masuk akal ngenten. Niki sama-sama ulama, bapak be anak. Podong ngalime, ya, podong sepuh, podong sepuh. Ulama ini malah aneh, Caranya adiknya, cara nenen tangi udiknya, corodiknya waktu maghrib nganti kiro kiro setengah pitu nganti jam pitu. Kok lagi waktu isak jam pitu seperapat? Pok udiknya mau, nadaran waktu maghrib bu cepat mau. Jadi alasannya masuk akal. Pangeranu nak gawe biasanya anak kembaran Jadi anak tandingan jadi. Ya, lucu lama kok ya lama yuk ya, kadang ya, lucu. Sama anak sholat subuh jam birh. Setengah lima kan? Anggap aja setengah lima. Berarti subuh nanti melihat eserengengnya ada waktu sak jam setengah. Ono waktu bintang? sak jam setengah. Lalu saya maghrib magrib ikut saya surup. Magribu anak waktu surup. Kudu nih magribu di padanan subuh ono waktu sak jam setengah. kemarin nah, dia setuju entah eme gue abang tenan di ya, nasab jam setengah mana dia na nak santrinya adan jam itu ngamuk, coba paling cepet setengah wulu perkarane dia ini cara berpikir maghrib di no subuh yaiku kau bela tulu isamsi ono waktu saat jam setengah jatai subuh kudu nembak tegurubisamsi yonas jam setengah jatai maghrib. jadi akhirnya santrinya na adan di setengah itu setengah wulu, jam itu ngamuk tenan. Nah wala Dabbila wali enam seperempat masih bisa perkara <laughs> nih. Iku ulama. Ya semalane, ya semacam macam ulama, Ibu macam macam.